Selamat pagi, guys. Salam hangat dari Ranah Minang. Ini adalah perjalanan kita menjelajahi keindahan alam yang ada di Sumatera Barat, guys. Begitu jendela mobil dibuka, hawa sejuk alami langsung terasa dan hijaunya alam yang indah lebih jelas terlihat. Panorama di desa ini didominasi oleh hijaunya hamparan sawah ya dengan bentuk yang terasering dan udaranya yang sejuk, guys. Inilah desa yang mendapat julukan sebagai desa terindah di dunia ya itu berada di desa Tuo Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat guys nggak salah kalau dibilang ini sebagai desa terindah di dunia, memang benar-benar indah banget. Coba lihat ya. Meskipun kabut menyelimuti, tapi tidak mengurangi kecantikan desa ini. Desa ini disebut juga sebagai desa terindah di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini ternyata adalah penobatan yang diberikan oleh sebuah media dari Amerika Serikat yang bernama Budget Travel. Sebagai bentuk pengakuan dunia atas keindahan alam ini, Budget Travel memasukkan Desa Periangan ini sebagai salah satu desa terindah di dunia disandingkan dengan empat desa terindah lainnya di dunia, yaitu Desa Wengen di Swiss, Eze di Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, Cesky Krumlov di Ceko, dan Desa Periangan ini tentunya. Selain dari luar negeri, dari dalam negeri sendiri, ternyata Desa Periangan ini juga termasuk dalam salah satu 50 desa terbaik di Indonesia dan juara satu kategori desa berkembang dalam anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022 dan untuk mencapai desa Perangan ini kita dapat menempuh perjalanan sekitar 95 km dari kota Padang atau sekitar 36 km kalau dari kota Bukit Tinggi desa wisata ini Berada di ketinggian sekitar 500 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut Dan menawarkan pemandangan alam yang sangat menawan seperti ini Kita lihat ini padi rakyat ya sudah mulai menguning emas Selamat datang di Nagari Tuo Pariangan Nah sekarang kita sudah sampai di tujuan kita Ini adalah tujuan kita Nagari Tuo Pariangan Kita tanya-tanya sama babang ini ya Kenapa disebut Neg Nagari Tuo? Kenapa disebut Nagari karena desa terindah, jadi disebut Nagari Tuo. Ah. Eh, nggak nyambung loh. <laughs> <laughs> Nagari Tuo lama, udah lama itu. Oh, Nagari Tuo pasti lusa udah lama. Oh, gitu. Ya, makasih ya. Berarti ini namanya Nagari Tuo mariangan desa terindah di dunia. Terdesa, desa terindah Termasuk di dunia. Termasuk desa terindah. Luar biasa. Gimana perasaannya jadi warga uh, desa terindah di dunia? Ya, semangat mengajak ya. Banyak orang datang, banyak orang kenal ya. Nah, sekarang kita sudah tiba di Nagari Tuo Pariangan. Ini ada petunjuk jalan ya, petunjuk arah untuk ke Masjid Islah Pariangan Lantak 3 Luak. Nah, kita akan ke sana. Ayo, guys. Enggak sabar rasanya ingin segera melihat seperti apa penampakan desa yang punya dua predikat, satu sebagai desa terindah di dunia, dua sebagai nagari tuo atau desa paling tua di Ranah Minang. Begitu kita tiba di desa ini, kita bisa parkir mobil di depan masjid islah ini dan terdengar suara gemerisik air guys, kita cari tahu di mana sumber air itu melewati bangunan bagonjong kecil ini, ini adalah beduk ya dan kita sekarang berada tepat di pinggir sungai guys, kita lihat ini airnya wuh, mengalir seperti itu ya dan sekarang kita berada tepat di depan Masjid Islah yang sudah ada sejak abad ke-13. Sekarang kita sudah berada di abad ke-21. Ya, berarti masjid ini sudah punya umur lebih kurang selama 8 abad ya. Masjid ini sudah beberapa kali direnovasi tapi tidak mengubah bentuk aslinya. Nah, sekarang mari kita berkeliling di sekitar Masjid Islah ini. Di depan Masjid Islah ini ada kolam, ini adalah airnya air hangat. Padahal di sekitar ini udaranya sangat sejuk, tapi airnya air hangat. Air hangat ini berasal dari Gunung Merapi, guys. Kenalan dong, namamu siapa? Zahra. Zahra. Zahra, kamu tahu nggak kalau desa kamu ini adalah desa terindah di dunia? Tahu, oh, terus seperti apa perasaan kamu sebagai penduduk di sini? Senang Senang, senang sekali, dan banyak orang datang ke sini. Iya, ya. ini nama kampungnya apa? Pariangan. Pariangan ya, tapi julukannya adalah Desa uh, Luar Biasa. terima kasih banyak ya. Batu Basure itu di sana juga batu saya lihat di atas. Uh, itu namanya Tungku Tigo Sejarangan, jadi uh, uh. satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, yang sama, itu ya. Uh, itu samanya itu tiga. Jadi hmm. ini batunya ini pasti punya sejarah ya bu punya ya, apa emang kalau yang itu dia ada yang tanah datar tanah datar uh, terus lima uh, 50 kota sama ruh agam kalau enggak salah tiga uh, waktu itu Oh jadi ini batu ini dari dari maksudnya dari dari tempat lain bukan bukan itu tadi namanya beda-beda ya kan asalnya kan dari sini Minangkabau itu oh. Oh. jadi ada yang namanya batu ini itu 50 kota gitu kan oh. jadi bagian belakang situ Oh itu kayak ini loh uh, kayak itu. pembagian wilayah ya ah, zaman iya. ya jadi batu itu itu untuk ke 50 kota ah. sana terus kalau yang itu untuk ke um, batu sangkar apa lah eh mana? Uh, datar apa Pokoknya ada tiga yang itu uh. bagian ke bawah gitu kan, uh. nah, yang ini satu lagi tengah datar. Oh gitu. gitu. Jadi ini dia ada batas wilayah lah orang zaman nah, ya iya, dengan batu-batu iya. itu ya. Iya. iya iya iya. Makasih banyak ya bu ya. Oke lah. Setelah kita mendengar penjelasan dari ibu tadi tentang batu-batu bersejarah di sini, sekarang mari kita datangin saja guys batu itu. Ini dia berada di ketinggian itu ya di sana. Ya kita akan ke sana Itu ada tempatnya. Pokoknya, kalau di ranah Minang ini, kita harus siapkan stamina untuk naik dan turun di sini, karena kebanyakan adalah perbukitan, dan kita harus selalu naik dan turun sekarang ah, di depan mata, ya, menurut cerita rakyat. Batu Lantak Tigo yang terdiri atas susunan tiga batu yang membentuk pola segitiga dengan jarak rata-rata antar batu 70 meter dan memiliki ketinggian rata-rata 830 meter dari permukaan laut merupakan batu penanda pembentukan wilayah garis miring daerah awal penyebaran adat dan masyarakat etnis Minangkabau tempo dulu, yang dipecah menjadi tiga wilayah atau disebut Luhak Nantigo, yakni Luhak Tanah Datar, Luhak 50 Koto, dan Luhak Agam. Ketiga Luhak tersebut kemudian menjadi daerah administrasi kabupaten hingga saat ini. Selain Batu Lantak Tigo, ketiga batu ini juga disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan. Di lokasi ini pernah dilaksanakan sumpah setia yang dilakukan oleh para penghulu atau datuk yang menyatakan bakato bana. Babuat baik mahukum adi, ya. bilo dilangga, ka ateh indak ba pucuk, ka bawah indak baure Ini ya tulisan yang ada di batu ini. Jadi ini luar biasa sekali, guys. Mereka untuk menandakan wilayah masing-masing ya, meletakkan batu seperti ini. Dan ini batu 50 kotak. Entar kita akan ke batu dua lagi ya, Oke okay, guys. Ah. Hujan semakin menjadi-jadi, dan anginnya juga tidak kompromi, sehingga naiknya <girly> harus turun. Ya, harus turun, cari tempat yang aman, ya. Dan kita tinggalkan tempat yang indah ini. Sekarang, angin sudah agak meredak. Kita lanjut explore lagi ya. Sekarang tujuan kita adalah menuju Batu Basurek yang dikasih tahu sama ibu tadi. Tapi sambil jalan kita cerita sedikit ya kenapa kampung ini disebut Nagari Tuo. Dalam catatan sejarah yang terekam dalam Tambo Minang menunjukkan bahwa Nagari Pariangan adalah nagari asal suku Minangkabau yang oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Tampu Tangkai Alam Minangkabau. Artinya nagari ini dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan alam Minangkabau ratusan tahun silam. Dalam tambo diceritakan bahwa masyarakat Minangkabau merupakan keturunan Alexander Agung Konon beliau memiliki tiga orang putra yaitu Sultan Maharaja Dipang, Sultan Maharaja Alif dan Sultan Maharaja Diraja Dalam perjalanan ketiganya berpisah dan Sultan Suri Maharaja Dirajo bersama pengikutnya lah yang akhirnya belayar Hingga tiba di Gunung Merapi, tempat mereka pertama kali bermukim itulah nanti yang menjadi cikal bakal dari keberadaan Nagari Pariangan ini loh kok belayarnya sampai ke Gunung Merapi belayar di laut ya konan katanya Gunung Merapi itu masih berupa daratan dengan perairan di sekitarnya jadi pada saat air surut masyarakat pun mulai membangun perkampungan namun di desa ini juga terdapat peninggalan sejarah yang menjadi bukti kelahiran budaya Minangkabau di Nagari Pariangan yaitu berupa prasasti dan salah satunya yaitu batu tigo luak ya yang tadi sudah kita lihat satu dan sekarang kita akan mencari batu basurek Agak hujan gerimis, gak apa-apa ya. Kita lanjut perjalanan kita. Kita sudah sampai di sini nih, di Batu Basure. Prasasti Pariangan garis miring batu tanah datar. Prasasti Pariangan ditemukan di tepi sungai Mengkawe yang mengalir di kaki gunung Merapi Prasasti Pariangan dipahatkan pada batu andesit utuh non-artifisial. Prasasti Pariangan memiliki tinggi 160 cm, lebar 260 cm, dan Kondisi tulisan aksara sudah rusak, sehingga menyulitkan pembacaan. Berapa peneliti menyimpulkan bahwa prasasti ini, oleh masyarakat Pariangan, juga disebut sebagai batu tanah datar dalam susunan batu lantak tigo garis miring tungku tigo sajarangan. Nah, apa itu tungku tigo sajarangan? Ini merupakan istilah kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintah dan norma yang ada di masyarakat. Tungku tigo sajarangan terdiri dari penghulu alim ulama, dan cerdik pandai. Istilah kepemimpinan tungku tiga sajarangan diibaratkan dengan bejana di atas tungku. Ya, Jika bejana dalam posisi seimbang di atas tungku, bejana tidak akan jatuh ke air, tidak akan tumpah seperti itu. Jadi artinya pemerintah berjalan dengan posisi dan kedudukan masing-masing sehingga masyarakat akan terhindar dari permasalahan. Nah ini sekarang kita lihat ya batu basureknya memang sudah pudar benar-benar tulisannya sudah nggak bisa dibaca Walaupun kita zoom seperti ini juga nggak kelihatan lagi tulisannya karena aus ya Dan ini mereka baru saja ya dipugar ada atap seperti ini Kalau dulu kan memang ini di dalam sungai diambil ya ini sekarang sudah ada atap seperti ini Makanya dia itu sudah pudar tidak ada lagi tulisan hanya bekas-bekas tulisannya saja. Inilah Nagari Pariangan yang ada di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, guys. Kita explore ya, yuk naik turun kita di sini, guys. Karena memang Nagari Tua Pariangan ini terletak di lereng Gunung Marapi yang masih aktif ya sampai dengan sekarang. Dan pantas saja disebut sebagai nagar itu, lihatlah rumah-rumah penduduk yang telah berusia lanjut tapi tertata dengan sangat indah. Wow, bayangkan saja kalau tinggal di rumah seperti ini guys, udara sejuk, tidak ada kebisingan, tidak ada hiruk pikuk ya. Ketika kita membuka pintu dan jendela kamar yang terlihat adalah keindahan alam dan mendengar suara gemerisik air, wow amazing sekali. Kita lihat ini ada bangunan tradisional ya yang masih dipertahankan keasliannya. Kita lihat ini ada bagonjongnya. Tapi ini menurut kata orang-orang di sini ini adalah surau. Di sini ternyata banyak sekali surau ya di masa lalu. Ada yang mengatakan 30 surau, ada yang mengatakan 32 surau, bahkan ada yang mengatakan sampai 36 surau. Oke okay lah mari kita lanjut mencari prasasti satu lagi ya Yang sudah tadi batu tanah datar, batu basure dan sekarang kita melewati rumah yang banyak bunga-bunga di depannya Dan kita harus naik janjang ya dalam bahasa Minang ini disebut janjang ini adalah tangga Dan sekarang kita sudah berada di depan prasasti batu agam Jadi yang pertama itu batu tanah datar, batu basure dan ini adalah batu agam Ini tulisannya adalah sama percis seperti yang ada di batu batu tanah datar tadi ya semuanya sama tidak ada yang berubah kecuali batu basurek tadi yang berubah ya cuman di sini dia tetap dikatakan juga sering disebut sebagai tungku tigo sajarangan nah tungku tigo sajarangan tadi udah kita tahu itu adalah Uh, falsafah kepemimpinan ya tapi ada juga yang mengatakan bahwa tungku tiga sajarangan itu adalah tempat memasak ada yang mengatakan seperti itu tapi ini mungkin hanya cerita saja ya enggak apa-apa ya. kita cerita aja ya dulu orang tua di daerah ini katanya memasak menggunakan tungku dari batu besar menurut cerita nenek moyang dulu orang tua di sini itu dikenal sebagai orang keramat ya karena mereka bisa tinggi bisa pendek dan Tungku tiga sajarangan ini dahulu adalah tempat memasak untuk berbagai kegiatan Seperti itu, tapi ini mungkin hanya mitos saja ya Yang mana yang benar juga ya nggak tahu Tapi nggak apa-apa ya, kita cerita-cerita aja ya Dan sekarang kita lihat inilah batunya Batu untuk wilayah agam Ini adalah batunya Dia itu berada di belakang sebuah surau dan juga tidak terlalu jauh dari masjid Agak ke belakang masjid memang dia ini ya uh, uh. Jadi ketiga-tiga batu ini sudah kita lihat seperti apa, peninggalan zaman dahulu sudah sangat aman sekali ya dari terpaan uh, matahari dan hujan seperti ini ya Sekarang memang kondisinya hujan-hujan ya Ini hujan-hujan di sini nih Tapi nggak eh, apa-apa ini tidak mengurangi kecantikan dan keindahan kota ini Tidak mengurangi kecantikan dan keindahan kota ini Halo. Halo. Itu adalah pemandian air panasnya. Ada kolam, kita lihat aja ya, seperti apa kolam di dalamnya. Penasaran dong, oh seperti ini guys, kolamnya kolam air panas ya, seperti itu langsung dari gunung ya, nggak nggak ikutan mandi ya karena <laughs> aduh karena apa <laughs> karena air yang masih hangat jadi nggak perlu mandi air hangat oke okay, yuk <laughs> hujan guys hujan ini biar hujan-hujan ya nggak apa-apa ya kita sedang explore jadi uh, biar nggak ketinggalan ini ada sekarang kita akan melihat situs cagar budaya makam panjang Tantejo Gurhano yang berada di Nagari Tuo, Pariangan ini Siapa Tantejo Gurhano? Tantejo Gurhano merupakan sosok yang dipercayai masyarakat Minangkabau sebagai arsitek pertama dari rumah tradisional mereka yaitu rumah gadang Beliau dipercaya memiliki tubuh yang tinggi sehingga makamnya pun berukuran panjang seperti ini Makam ini ada yang mengatakan sekitar 25 meter namun ada juga yang mengatakan bahwa makam Tante Hano ini memiliki mitos unik di mana panjangnya tidak dapat diukur karena setiap diukur hasilnya beda-beda. Kali ya, yang itu nggak ketemu sama juru kunci ya, yang untuk masuk ke sini. Apa mungkin ini belum dibolehkan Itu sebenarnya di di sana, di sana itu, itu adalah kuburan yang sangat panjang sekali itu nisannya, nisan itu panjang sekali sampai ke sana, sampai ke sana. Iya, tapi sayang sekali ya, yang nggak bisa masuk ya. Saya naik dari sini, Bisa masuk nggak ya? Nggak bisa ya. Uh, nggak bisa masuk ya? Atau bisa nggak ya dari sini? Tunggu, ah, tunggu, tunggu. Nih kayak gini. Demikian guys, jalan-jalan kita hari ini ke Nagari Tuo Pariangan yang digadang-gadang juga sebagai desa terindah di dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, komen dan subscribe nya dong. Uh.